baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin menyuguhkan kabar bahagia dan pastinya vitamin dari Lesti dan Bila di kabar pertama langsung muncul dia ya, unggahan momen saat Leslar bertemu dengan Oma Siwi, Masya Allah cidukan kemarin baru diunggah Alhamdulillah sahabatnya Abang L bareng panda bertemu dengan Oma Siwi kita bahagia banget melihat foto ini mudah-mudahan untuk Leslar dan Ibu Siwi tetap terjalin dengan baik hubungannya Kita selalu mendoakan pokoknya yang terbaik untuk idola kesayangan kita Disimak juga persahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh Akurosa Kemarin ketemu Omar Harsiwi Ahmad Ini fotonya Abang El bersama Panda Alhamdulillah foto bareng Pandanya di up juga persahabat ya. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon dan tanggapan yang positif Diantaranya dari akun Purwa Al-Husna'na mengatakan Masya Allah ini yang ditunggu biar pada gak saling serang Tolong dukung keduanya Mereka berdua lagi berbenah Perdewasaan keluarga kecil mereka Amin Mudah-mudahan bersahabat ya Untuk warga Konoha tetap semangat, tetap kompak untuk dukung keduanya Lesti dan Mila semoga kembali rukun, kembali bahagia untuk rumah tangga mereka Kemudian disimak juga persahabat Ini ada cirukan vitamin juga yang kita dapatkan Abang Fatih. Aduh, Masya Allah banget ya. Kira-kira di mana nih Abang El? Terlihat Abang Fatih sudah makin tinggi Persahabatnya ya badannya. Masya Allah luar biasa. Kita simak juga nih tanggapan dari Rosa anak Kangmas Luang Tebak Abang El lagi di mana nih? Fokus Abang tinggi banget ya, ganteng lagi kayak bule. Aduh, masyaallah. Dan banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di Diantaranya dari akun, Sani Rendali mengatakan Masya Allah kayaknya Abang El lagi di Cianjur Demin katanya tuh Ada yang nebak, Abang Fatih lagi di Cianjur Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun sekolah Masya Allah na, kok nggak ngajak onti, auntie? auntie kirain masih ngemol tahu-tahunya udah beda tempat nih, bule banget wey, aduh Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Nanik83 mengatakan, pokoknya di mana-mana ada abang, onti happy, doa terbaik selalu buat kamu dan pandai yang nak, sehat selalu sayang Itu beberapa tanggapan dari fans yang sangat luar biasa mendukung idola kesayangan kita dimanapun mereka berada, kita selalu bahagia, semoga selalu sehat untuk mereka dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran Kemudian disimak juga diunggah IGS-nya di Bu Fir Ada informasi penting ya untuk warga Konoha Insya Allah Bu Fir dan teman-teman ada agenda tasyakuran di Panti Asuhan Dan kirim kado untuk Abang L bulan depan Buat yang mau ikutan iuran boleh DM Bu Fir ya Itu informasi ya untuk semuanya Bakal ada agenda tasyakuran Bu Fir dan teman-teman di panti asuhan dan kirim kado Untuk Abang El bulan depan Bersambat ya, bulan depan pas banget Untuk hari ulang tahunnya Abang Fatih yang ke satu tahun Doakan yang terbaik, semoga lancar Agenda tasyakurannya Dan semoga kita semua selalu Diberikan kesehatan untuk selanjutnya, persahabat, ada cidukan vitamin juga yang kita dapatkan di unggahan IGC Marwah FC. Aduh, Masya Allah banget ya, ada cidukan vitamin, pasangan fenomenal. Ini pasangan terkiut. Kata di Salimah, ini pasangan fenomenal. Persahabat ya, Masya Allah, ada di Marwah FC. Namun, kita juga salvok dengan beberapa tanggapan yang diberikan ya. Di antaranya dari akun panggil underscore saja underscore mawar mengatakan Kenapa ya gua kalau nggak ada vitamin, males mau ngapa-ngapain Tapi kalau banyak vitamin gini jadi semangat berbenah di rumah Aduh, Masya Allah banget ya Dan bikin salvag juga dengan tentunya matanya Papa Bi ya sedikit kita lihat nih Papa Bi tentunya matanya agak sedikit Tentunya sedih bersahabat ya Kita doakan saja mudah-mudahan Selalu sehat untuk mereka Tahan henti doa terbaik selalu kita berikan ya Untuk Lesti dan Rizky Vilar Berikutnya bersama disimbang juga tanggapan dari Naswa 1196 Alhamdulillah hari ini muncul vitamin Dikit-dikit jadi nggak alam. Scroll HP dan Instagramnya ketemu yang dicarinya tuh wow, Masya Allah Happy banget ya warga Konoha Ketika melihat hidupan vitamin tipis-tipis Sedikit demi sedikit vitamin bermunculan hari ini Alhamdulillah Kemudian juga bersama ada artikel dari akun Jago Dangdut ini mengenai permasalahan Kiki Saputri tanggapan dari Rara Lida. Sosok Tiara Ramadhani atau akrab disapa Rara Lida menjadi sorotan publik. Hal tersebut bermula saat Kiki Saputri merosting Putri dan Hari Lida. Namun nama Lesti dan Bilar pun ikut disebut membuat semua penonton tertawa. Namun Rara Lida terlihat memalingkan wajahnya bahkan tak tersenyum mendengar lawakan tersebut. Benarkah ekspresi Rara Lida kesal dengan Kiki Saputri? Mengingat Rara dan Lesti pun sudah dekat seperti hubungan kakak beradik, begini tanggapan Rara Lida. Tanggapan Rara Lida persahabatnya saat dibawa wawancara, poin penting yang bisa diambil dari tanggapan Rara Lida persahabatnya untuk semuanya, Rara Lida menyampaikan bahwa kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Itu poin yang sangat amat penting yang disampaikan oleh Rara Lida. Tanggapan komentar juga diberikan di unggahan ini persahabatnya diantaranya dari akun Sarovia situ mengatakan bukan fans bahkan lihat acaranya aja nggak pernah, tapi komentar dia bijak banget, good attitude tuh persahabat ya, komentar dari Rara, luar biasa semoga kita semuanya selalu bisa menjaga perasaan orang lain amin, dan tentunya persahabat, kita juga masih menunggu cidukang terbaru, hingga kabar baik dari Lesti dan Bilar, jangan kemana-mana terus ikuti Deepa TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar bahagia dari Lesti dan